Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kali ini tim Badan Wakaf Al-Qur'an ditemani dengan Ustadz Subhan Ali dari supervising dakwah. Kali ini kita tiba di Bandara Fransenda Omere, dan kali ini juga kita kesini bukan untuk jalan-jalan, tapi kita akan membagikan sebanyak resep al-Qur'an yang rencananya akan kita bagikan di wilayah Sika. Omere, ND sampai ke Lembata dan Adonara Untuk itu ikuti terus kegiatan tim BWA Sembari berbagi Al-Quran Dan juga menembak ikan untuk para santri Untuk saudara-saudara muslim jadi ikuti terus kegiatan kami Anda harus ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh